Pernah ada Rasa cinta Antara kita Kini tinggal kenangan Ingin ku Semua tentang dirimu Namun tak lagi seperti dirimu, oh bintangku, jauh kau pergi, meninggalkan diriku di sini. Aku merindukan.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 Thank you.